Halo selamat siang selamat malam juga selamat pagi jumpa kembali dengan saya di video kali ini saya ingin sedikit berbagi cara juga tutorial eh, cara pasang nat di keramik maupun di granit telur bahan-bahannya yang dipersiapkan yaitu ini nat keramik ataupun nat granit dan juga tempat lor ini sudah saya kasih tak bisa ini terus banyu jangan lupa banyu air dan juga ini spons. ini spons untuk nanti kita buat kalau orang ini ya singa-singa lah tanda lama juga bisa ataupun tapi jangan pakai tangan langsung nanti takutnya ada yang tajam tangannya untuk ketiak. dan tidak kalah pentingnya juga pakai ini ini untuk mengaduk eh, campuran ini nanti campuran nutnya oke jika bermanfaat bisa di share jangan lupa like dan yang belum subscribe, di subscribe agar channel saya bisa berkembang, let's go kita tutorial agar natnya ngirit juga tahan lama. Oke, let's go! Oke, okay, dulur. Kalau sudah dioles, mungkin nah, terlihat lihat sudah dioles hingga penuh. Jangan lupa diisi penuh, ya. sudah kering langsung agar tidak ada kotor di keramik maupun juga jadi mumpung belum terlalu kering segera tidak. pakai kain-kain yang bersih tidak usah baru kainnya cukup kainnya kering Oke terima kasih yang sudah menonton akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh